Selamat datang di nomaret, di munda diulah tak tanggal lupa tuh, kolang kaling tuh, kolang kokok kokokan. Hari mana kasar Satu-satu, bagus, hentikan bandar, menadih tiri hati, kira-kira nama botol kecap iya atensi. satuan dari Linmas Terima kasih